pada momentumnya Satyawati berharap agar Wicitrawirya bisa menjadi raja dan memerintahkan bisma untuk mencarikan mempelai wanita untuknya yang ternyata mengakhiri kisah cinta dari Amba dan Raja Salwa Raja Salwa ditolak oleh Raja Salwa Amba pun meminta Bisma untuk menikahinya sekarang ...meminta amba untuk mencari gurunya para surama untuk menghukumnya. Satyawati menyadari kebodohan dari keinginannya. Tiba-tiba kesehatan dari Wichitrawirya bermasalah. Kisah pun berlanjut. Wichitrawirya! Si trawiria! Buci trawiria! Buci trawiria! Dewa Surya! Aku akan memadamkanmu hari ini. Hari ini seluruh alam semesta akan ditutupi oleh kegelapan. Sekarang tunjukkan dirimu padaku! Aku Bisma menantang! Perintahkan anakmu Dewa Yama untuk mengembalikan Jawa adikku! Bisma, apa yang akan kau lakukan? Kau mau mengakhiri seluruh alam semesta? Aku tidak peduli lagi dengan alam semesta saat ini, Dewa Surya. Sang Dewa telah menghukum keluargaku tanpa alasan apa-apa. Jiwa dari ayahku dan para leluhurku sedang menangis di atas surga sekarang. Mereka telah membangun kerajaan ini dengan penuh cinta dan usaha yang luar biasa. Kesalahan apa yang kulakukan? Dosa apa yang dilakukan para leluhurku? Meski aku tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu, tapi kalau melihat kejadian yang telah lalu, aku hanya bisa mengatakan, manusia memikirkan hanya yang ada sekarang, biar masa depan menjadi pemikiran dewa saja. Jadi bersabarlah. Bagaimana aku bisa bersabar, Dewa Surya? Di depan mataku sendiri, seluruh dinasti Kuru hancur. Pertama, Cidra yang mati. Aku dan seluruh kerajaan menanamkan harapan besar pada Wicitra Wirya. Tapi sekarang, dia pun meninggalkan kami. Akan jadi apa kerajaan ini? Akan jadi apa kerajaan ini, Dewa Surya? Akan jadi apa? Bila kesedihan tercipta karena ketidakadilan, maka kebenaran pasti telah meninggalkan Astinapura. Hari ini, kebenaran sudah meninggalkan aku. Tidak, dia tidak meninggalkan. Masalah yang ada di Astinapura ada solusinya. Balikan. harus menjadi bagian dari ritual kesederhanaan? Seorang wanita menghiasi rambutnya dengan ornamen untuk menerima cinta dari suami. Ketidakbahagiaan Menjadi rumah sang wanita Dan sekarang kau harus menanggung air mata ini Tapi jangan biarkan Beban ini mempengaruhimu Sampai pada titik dimana dia menghancurkan Hidup kami sudah hancur saat ini Bunda Ratu Sekarang aku telah kehilangan anakku. Kau beruntung masih memiliki seorang anak dari suamimu, Ibu Ndaratu. Kau diberkati oleh anakmu. Bagaimana kami bisa seperti itu, Ibu Ndaratu? Lihatlah kami. Kami tidak memiliki suami anak sendiri, para putri dari kerajaan kasih berubah jadi seperti pengungsi yang minta-minta di Hastinapura, kenapa Ibunda Ratu? Tidak, tidak satupun dari kalian sebagai pengungsi, apalagi meminta-minta, aku berjanji pada kalian bahwa kalian akan berkuasa atas kerajaan akan punya Dengan cara niuk Dalam peristiwa meninggalnya seorang suami Maka dengan cara inilah Kalian bisa mendapatkan seorang anak Dan dengan cara inilah Yang disebut Dengan niuk Dan Aku sudah meminta kepada Bagawan biasa untuk datang dan melakukan ini Nio Sebelum mengambil keputusan itu Tanggung jawab yang terhubung dengan peraturan juga harus dilakukan oleh kalian. Nama lain dari penantian adalah kegelisahan. Tapi saat ini pegawai biasa akan memberkati seluruh kastinakura dengan anugerahnya. Salam yang mulia ratu. Ada kabar baik, putri Ambika dan putri Ambalika sudah mendapatkan anugerahnya yang mulia. Keduanya telah melahirkan putranya. Kita kebaikannya Sekarang juga beritahu para jenderal dan wakil jenderal Bahwa kelahiran kedua pangeran itu Harus dirayakan dengan besar di kerajaan Pergilah Tiga orang anak yang mulia Pelayan para serami juga melahirkan seorang putra Dengan bantuan begawan biasa Akhirnya dari seorang raya, bukanlah alasan dari raya. Dan suruh Ayu untuk datang ke sini secepatnya. Baik, Yang Mulia. Ayu kabar apakah yang kau bawa? Kuharap kedua bayi itu dalam keadaan sehat. Yang Mulia, aku harus katakan sesuatu yang menyakitkan pada anda. Karena itulah, saat ini aku dihukum untuk memberitahukan kabar buruk ini pada Anda. Putra dari Tuan Putri yang tertua dalam kondisi yang tidak beruntung. dari sebuah mangga bukan dari bentuknya tapi dari rasanya putra akan dipenuhi dengan kasih sayang ibu yang luar biasa ingat itu baik-baik begawan para varashirahma telah memanggil bisma yang agung